Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau motong ayam, ya. Cara motong ayam yang sudah disetim, ya. Nah, ini ayamnya udah disetim, ya, guys. Ya, nah, sekarang mau dipotong, ya. ini caranya ya guys ya dipotong lehernya dulu dibuang kepalanya ya orang Hongkong itu enggak suka kepalanya ya dibuang terus dipotong kakinya akhirnya dibuang kukunya ya guys ya. Nah, sekarang dibelah jadi dua. Disetim, nggak boleh harus dipotong-potong ya langsung dipotong gak boleh masih panas nanti hasilnya hancur ya harus didinginkan dulu ini dibelah jadi dua ya guys ya Kalau orang Hong Kong tuh kayak gini, -gini. kayaknya kayaknya yang rapi ya guys ya biasanya harus tajam ya guys Nya cukup, orang sini enggak, tadi ayamnya ditim 20 menit ya 20 menit Nah, ini hasilnya tadi yang udah dipotong-potong ya, guys ya. Ayam steam. Cara motong ayam steam ya. disetim 20 menit. Nah ini dibuang kepalanya ya guys ya orang sini nggak mau kepalanya.